Tangan. Tangan, tangan kanan tangan Tangan tangan oh, makan, tangan oh, oh, oh, kita Malaysia ku, tanah airku ku, ku, lihatlah kita wahai bangsaku setiap jiwa pasti bangga Nama bangsa Malaysia Sekian lama merdeka Tertumpahnya cinta Usia kita makin dewasa Berkali-kali kita dikuji Kasihnya bangsa Panglima pergi membaca. Kalau Cik Zura orang distari, bulan berapa Malaysia merdeka? Kalau Cik Zura orang distari, bulan berapa Malaysia merdeka? Kebangsaan ayam ke-65 Yang bertemakan Menyanyikan empat buah lagu Iaitu lagu Negaraku Lagu Sabah Tanah Airku <usuk> persilakan anak, -anak. ibu-ibu bapak-bapak jemputan sila masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Tuan-tuan dan tuan-tuan, ibu bapak, karena anak dan bingkar kemas, dan hadirin sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah SWT. Nah, di atas keinginan dan timpah nya kita dapat bersama-sama berada dalam majelis yang free Ibu bapak, tuan-tuan dan tuan-tuan serta anak-anak yang sini hadir, melakukan masa untuk bersama-sama merayakan majlis sambutan hari kebangsaan buat kali yang ke 65 puluh lima di usaha untuk menghantar pada pagi ini. So, bye, -bye. Anak Tabika Kemas akan mengambil bahagian dalam acara pakai busana mereka Diminta bersedia Sedia semua? Sedia ah, Tidak dengar? Sedia? Sedia? Lagi? Sedia? Sedia Okey anak-anak pun bersedia Ibu-ibu ayah-ayah bersedia? Ya Sudah on video? Sudah Okey Majlis mempersilakan. Peserta pertama, memegang nomor satu, Adi Airi. Yang pasti menjadi sejarah Terima kasih Madri mengucapkan juta terima kasih Kepada Hadi Safra Skalidah Seterusnya Acara diteruskan lagi Dengan persen Tema tahun Keluarga Malaysia Teguh Bersama Mohon ibu bapa Sambil kita berkicirah Sudah susun tadi kan Mari saya kamu? Teguh depan Baiklah ada Kakak sini sini maju depan Iris maju ke depan Habila kita akan tunggu muzik iringan untuk menyanyi lagu yang pertama itu